Sebelum kalian nonton video ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nikita Mirzani ditahan dan dikenakan pasal berlapis 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. Sebelum ramai pemberitaan Nikita Mirzani dipenjara 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah, pihak di Tomahendra sudah memberikan toleransi. Dilansir dari Tribun Selop Nikita Mirzani tak hadiri mediasi. Pihak di Mahendra tak tahu alasannya, saya berharap ada keadilan penindakan hukum pada Sabtu 25 Juni 2022. Diketahui pihak Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Serang Serangkota pada 16 Mei 2022. Rufino Siji Samura SHMH, selaku pengacara Dito Mahendra mengatakan, dirinya mendatangi markas Polresta Serangkota pada Jumat malam 24 Juni 2022 kemarin. Lufino mengatakan kedatangannya memenuhi panggilan penyidik terkait kasus kliennya itu guna melakukan restoratif justice atau mediasi antara pelapor dan terlapor. Akan tetapi kata Lufino, pihak Nikita Mirzani atau kuasa hukumnya tidak hadir di Mapolresta Serang Kota. pihak kepolisian agar memproses hukum seadil-adilnya bagi pelapor, ujar Lufino pengacara Dito Mahendra. Sebelumnya Nikita Mirzani dilaporkan oleh pelapor terkait kasus pencemaran nama baik. Kasus Nikita Mirzani selalu menyita perhatian publik, termasuk kasus kali ini dengan Dito Mahendra. Seusai sang artis ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian, halaman Mapolresta Serang Kota berhias dengan banyak karangan bunga. Karangan bunga itu dikirim oleh warga dan beberapa aliansi, salah satunya dari aliansi Pegiat Medsos. Maju terus polisi Indonesia, kami masyarakat merindukan kedamaian di internet. Dan masih banyak lagi karangan bunga yang lain dari beberapa aliansi, yang pada intinya mereka mendukung kepolisian dalam menuntas kasus dengan seadil-adilnya tanpa memandang ras dan kasta.